unboxing lagi teman-teman ini masih dari merek Sembo ya dan ini binatang apa ya enggak tahu saya ini kijang atau apa ya ini ada 227 piece ya teman-teman dan ini warna putih ya teman-teman Oke kita lihat belakangnya ini Nanti bisa jadi kaki kiri ya teman-teman Dan juga senjatanya kita Langsung kita buka dan rakit ya teman-teman